Kodul 1.1.a.5 Ruang Kolaborasi Eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kearifan lokal adalah nilai luhur. Fasilitator Liana mengajar praktek Pak Afif Widianto. "Kan kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kelompok B2, saya Priyono kedua Pak Margono, ketiga Yani Sulistianingrum keempat Hermadani Savitri apa itu kearifan lokal kearifan lokal adalah nilai-nilai norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama kepercayaan-kepercayaan tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat. Karakteristik kearifan lokal. 1. Harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. 2. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. 3. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. 4 kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Di ciri kearifan lokal satu, dapat bertahan terhadap budaya asing. dua Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli 3. Memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli 4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan 5. Memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Tari Lengger Asal usul dan sejarah Tari Lengger Tari Lengger dirintis di Dusun Kiyanti oleh tokoh kesenian dari Desa Kecis Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, oleh Bapak Gondo Winangun sekitar tahun 1910. Sekitar tahun 60an, tari lengger ini kemudian dikembangkan oleh Ki Hadi Soewarno. Lengger dan makna tari lengger. Lengger memiliki pengertian peledek laki-laki yang berasal dari kata elingger. Eling artinya ingat dan ger artinya sebutan untuk seorang anak. Sehingga fungsi dari tarian lengger adalah mengingatkan seorang anak pada kebesaran Tuhannya. Makna dari tari lengger adalah memberikan nasihat dan pesan kepada setiap orang untuk dapat bersikap, mengajak, dan membela kebenaran dan menyingkirkan kejelekan. Tari lengger juga termasuk dalam tarian sakral. Cara menari tari lengger Tarian ini dipentaskan oleh dua orang penari, yaitu pria dan wanita berpasangan. Khas dari penari pria memakai topeng dan khas dari penari wanita memakai pakaian adat dan didandani seperti putri keraton Jawa zaman dahulu dengan menggunakan kemben dan selendang. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu Hajar Dewantara mempunyai pemikiran bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan seorang anak lahir dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat mereka berasal setiap daerah memiliki kebudayaan dan kearifan lokal yang beraneka ragam pendidikan diharapkan dapat menuntun siswa untuk terus menggali potensi dan mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di daerahnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang melek teknologi seperti sekarang ini, Rilinger sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di jika dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Daerah akan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam tumbuh kembang anak secara holistik dan keseimbangan alam menghadapi kudrat zaman. Nilai-nilai budaya tari lengger, religius, kreativitas, mandiri, gotong royong, atau kerjasama, melestarikan budaya daerah, menghargai warisan budaya, kemanusiaan, atau kepedulian, dan etika. Satu, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan lagu murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, Engger sebagai nilai luhur daerah dapat menjadikan budaya. Dalam memberikan kontribusi positif dan kesempurnaan budi pekerti, budi pekerti sebagai kearifan lokal yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah apabila anak didik kita telah memiliki budi pekerti yang baik, maka anak akan mampu menyikapi dengan baik dalam mengikuti perkembangan zaman dan melestarikan kebudayaan lokal. Yang ada di daerah dengan baik, tantangan dan solusi penerapan nilai-nilai luhur yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang menjadi tantangan untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami adalah adanya kodrat alam yang sudah dimiliki siswa. Hal ini menimbulkan bermacam-macam karakteristik siswa, termasuk dalam hal berperilaku. Solusi Dengan terus menerus menuntun menerapkan pembiasaan baik pada anak, niscaya anak akan tumbuh kembang secara holistik, seimbang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. untuk di sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, nilai religius, pembiasaan sholat berjamaah, pembacaan asma husna di pagi hari. Dua, nilai kemanusiaan atau kepedulian, melaksanakan Jumat sedekah untuk membantu teman yang kesusahan. 3. Nilai kreativitas Penampilan kreativitas anak berbasis kearifan lokal pada saat pintas budaya 4. Nilai gotong royong Guru dan murid bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah piket kelas Di pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya psikomotor Demikian pemaparan kami, calon guru penggerak angkatan 7, kelompok B2. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur soon.